di sini sebelum ke ramalannya saya informasikan terlebih dahulu bahwasannya ramalan ini bersifat umum tidak bisa cocok untuk semua orang dan semua energi jika kamu merasa cocok dengan ramalan ini silahkan stay terus di channel ini dan jika kamu merasa kurang cocok dengan ramalan ini silahkan cari yang lebih cocok kepada energi Anda di sini kita akan membahas tentang empat zodiak cowok yang merasa paling gagah ataupun merasa paling ganteng bila berada di dekat pasangan untuk mempersingkat waktu kita langsung saja mengambil kartu kepada zodiak yang pertama, zodiak cowok yang merasa paling gagah dan yang paling ganteng bila berada di dekat pasangan. Selanjutnya, kita ke kartu zodiak yang kedua. Selanjutnya, kita ke kartu zodiak yang ketiga. Selanjutnya, kita ke kartu zodiak yang keempat, zodiak cowok yang merasa paling gagah dan paling ganteng bila berada di dekat pasangan.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 Zodiak cowok yang merasa paling gagah dan paling ganteng bila berada di dekat pasangan. Jika kartu support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperjelas suatu ramalan zodiak cowok yang merasa paling gagah ataupun paling ganteng bila berada di dekat pasangan. Dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik, di sini kartu zodiaknya sudah kita dapatkan. Kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Pertama untuk zodiak yang pertama adalah. of one ataupun sepuluh tongkat. Secara umum ini diartikan merasa seperti seseorang yang sangat bertanggung jawab, merasa seperti seseorang yang sangat bijaksana, merasa seperti seseorang yang merangkul semua kehidupan dengan dirinya ataupun dengan kekuatannya sendiri. Di sini kelihatan bahwasanya seseorang yang merangkul sepuluh tongkat sendirian. Dan di sini jodiak cowok yang pertama menggambarkan bahwasanya ia merasa seperti seseorang yang bertanggung jawab, seperti seseorang yang bijaksana apabila berada di dekat pasangan. Di sini semua permasalahan akan ia coba selesaikan bila berada di dekat pasangan, namun jika di belakang pasangan ia akan meminta bantuan kepada orang lain. Di sini dikategorikan untuk jodoh yang pertama, ia ingin terlihat gagah dan ganteng apabila berada di dekat seorang pasangan. Dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah... King of One, secara umum, King of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, ataupun seseorang yang lebih dewasa dari seorang zodiak yang pertama. Di sini, zodiak yang pertama seperti seseorang yang kelihatan gagah dan ganteng bila berada di dekat pasangan, dan semua permasalahan, ataupun semua masalah yang datang, ia akan coba selesaikan sendiri apabila di dekat pasangan, dan itu didukung ataupun disebut oleh seseorang yang... Sudah matang pikirannya, ataupun seseorang yang sudah dewasa yang lebih tua dari zodiak yang pertama. Seseorang tersebut akan memberikan masukan kepada zodiak yang pertama agar kelihatan gagah ataupun ganteng di dekat pasangan, dan untuk kartu kesimpulannya adalah temperance. Secara umum, temperance itu diartikan kesederhanaan, kesabaran, dan kesadaran. Jadi, untuk zodiak cowok yang pertama kelihatan di dekat pasangan ia akan mencoba merangkul ataupun ia akan coba menyelesaikan semua masalah yang akan datang padanya namun di bila berada di belakang pasangan ia akan meminta bantuan kepada seseorang dan itu tindakan ia lakukan atas masukan dari seseorang yang lebih senior ataupun yang lebih tua dari dirinya dan temperance di sini menggambarkan kesederhanaan kesabaran yang dilakukan oleh seorang zodiak yang pertama untuk mendapatkan perhatian dari seorang pasangan agar ia kelihatan gagah dan paling ganteng bila berada di dekat pasangan. Dan untuk zodiak cowok yang pertama itu berada di angka kelahiran 23 Oktober sampai dengan 22 November yang tidak lain dan tidak bukan adalah zodiak Scorpio. Selanjutnya kita ke kartu yang kedua dan kartunya adalah 3 Of one ataupun tiga tongkat, secara umum trio one itu diartikan belajar melepaskan salah satu karena semua tidak bisa dirangkul ataupun dikerjakan secara bersamaan, dan di sini bisa dikategorikan belajar berpikiran dewasa dan fokus kepada satu pekerjaan. Dan untuk jodiak cowok yang kedua di sini menggambarkan ia akan memilih satu pekerjaan yang ia anggap seorang pasangan akan memperhatikannya sebagai seseorang. Yang sangat gagah itu dikarenakan ia tidak ingin melakukan semua pekerjaan sekaligus yang dapat menunjang keuangannya lebih bagus. Namun, di sini ia kelihatan seperti seseorang yang bersabar melakukan segala sesuatunya dengan fokus, dan ia tidak mau terpecah fokusnya di dalam segi pekerjaan. Dan disinilah ia akan beranggapan seorang pasangan menganggap dia seorang cowok yang paling gagah bijaksana dan yang paling ganteng apabila berada di dekat pasangan dan untuk support energinya adalah Page of one Secara umum page of one diliartikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun. Di sini untuk zodiak yang kedua menggambarkan ia akan melakukan satu pekerjaan dan fokus kepada satu pekerjaan yang merupakan tindakan suatu kedewasaan namun di satu sisi, ia akan kelihatan seperti seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun. Apabila jauh dari seorang pasangan, ia akan selalu mengeluh dan mengeluh kepada orang-orang terdekatnya. Dan bila berada di depan pasangan, ia akan mencoba fokus kepada satu pekerjaan yang ia anggap sebagai seseorang yang gagah dan yang paling ganteng bila berada di dekat pasangan. Dan jika kartu pemberantas kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini, kelihatan. Zodiac yang kedua mencoba melakukan satu pekerjaan dengan fokus yang dianggap sebagai seseorang yang bijaksana dan seseorang yang gagah bila berada di dekat pasangan dan terkadang ia seperti seorang yang usianya tidak lebih dari 15 tahun apabila berada jauh dari pasangan dan temperance sini menggambarkan kesadaran ataupun kesabaran seorang zodiak yang kedua untuk mendapatkan perhatian dari seorang pasangan akan ia dapatkan apabila ia terus belajar dan sadar akan hal yang ia lakukan kepada pasangan dan disinilah seorang pasangan akan sadar menilai seorang zodiak yang kedua bahwasanya ia adalah orang yang bijaksana dan gagah bila berada di dekat seorang pasangan ataupun di dekatnya dan untuk zodiak yang kedua itu berada di angka kelahiran 21 maret sampai dengan 20 april yang tidak lain dan tidak bukan adalah zodiak Aries. Selanjutnya kita ke kartu zodiak yang ketiga kartunya adalah four of one ataupun empat tongkat. Secara umum for of one itu diartikan tentang tujuan, arah, langkah yang ia tetapkan dan di sini untuk zodiak yang ketiga kelihatan seperti seseorang yang benar-benar gagah dan seperti seseorang yang benar-benar beribawa. Di sini yang mengajak pasangan untuk melakukan tindakan ataupun melakukan hubungan ke jenjang yang lebih serius ataupun mengajak pasangan ke jenjang pernikahan. Di sini seorang zodiak yang ketiga akan benar-benar mengajak pasangan melakukan ataupun fokus kepada hubungan asmara mereka dan disinilah di satu sisi seorang pasangan akan tersanjung dan senang melihat zodiak yang ketiga sehingga pasangan akan menilai zodiak yang ketiga adalah zodiak yang bertanggung jawab berwibawa gagah serta yang paling ganteng bila di dekatnya dan untuk support energi yang didapatkannya adalah kenaik off cap secara umum kenaik of cap itu diartikan seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun dan untuk zodiak yang ketiga ia mengajak pasangan ke jenjang yang lebih serius dengan dukungan ataupun support energi dari seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun yang tidak lain dan tidak bukan. Adalah seseorang yang dekat dengannya ataupun sahabat karibnya dan temperance kita gabungkan dengan kartu zodiak yang ketiga. Di sini menggambarkan zodiak yang ketiga akan berusaha mengajak pasangan ke jenjang yang lebih serius, sehingga terlihat gagah di depan pasangan dan terlihat ganteng di dekat pasangan. Dan kenaik opak di sini ialah seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun mendukung penuh atas tindakan zodiak yang ketiga, dan temperance bisa diartikan kesadaran ataupun kesabaran seorang zodiak yang ketiga untuk mengajak. Seorang pasangan ke jenjang yang lebih serius itu akan dinilai positif dan direspon seorang pasangan secara positif, dan disinilah seorang pasangan akan menilainya sebagai seseorang zodiak cowok yang paling ganteng ataupun paling gagah bila berada di dekatnya. Dan untuk zodiak yang ketiga, itu berada di angka kelahiran 21 April sampai dengan 20 Mei. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah zodiak Taurus. Selanjutnya, kita ke kartu zodiak yang keempat. Zodiak yang merasa paling ganteng ataupun paling gagah bila berada di dekat pasangan adalah Four of pentacle ataupun koi. Secara umum, ini diartikan zona nyaman, keseimbangan, ataupun ia akan berusaha mendapatkan segala sesuatu yang inginkan apabila berada di dekat pasangan dan untuk zodiak yang keempat di sini ia ingin membuktikan kepada pasangan bahwasanya ia akan berusaha untuk mendapatkan suatu mimpi serta mewujudkan suatu mimpinya dengan seorang pasangan dan ini ia lakukan dengan tujuan agar ia mendapatkan perhatian dan ia mendapatkan kategori orang yang paling gagah dan orang yang paling ganteng di depan seorang pasangan dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah Kenaik of pentakel. secara umum kenaik of Pentacle itu diartikan seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun. Dan untuk zodiak keempat, di sini menggambarkan ia akan membuktikan kepada seorang pasangan bahwasanya ia bisa meraih mimpi menggapai mimpinya bersama seorang pasangan, sehingga akan membuat seorang pasangan senang dan... Seorang pasangan menilai dirinya seseorang yang paling gagah bertanggung jawab dan seseorang yang paling ganteng bila berada di dekat seorang pasangan dan tindakan itu didukung penuh oleh seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun tidak lain dan tidak bukan adalah seorang sahabat serta seseorang yang sangat dekat dengannya. Dan jika kartu temperance kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini kelihatan, zodiak yang keempat akan membuktikan kepada seorang pasangan bahwasanya ia akan berusaha untuk mendapatkan keinginannya dan cita-cita bersama seorang pasangan yang didukung penuh oleh seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun dan temperance di disini bisa dikategorikan jadi yang keempat akan berusaha dan akan berusaha mewujudkan mimpinya dengan seorang pasangan yang didukung penuh oleh seorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun sehingga kesadaran seorang pasangan untuk menilainya seseorang yang paling gagah dan yang paling ganteng bila berada di dekatnya dan Seseorang yang sangat bertanggung jawab kepada dirinya, dan untuk zodiak yang keempat itu berada di angka kelahiran 21 Mei sampai dengan 20 Juni yang tidak lain dan tidak bukan adalah zodiak Gemini. Jadi di sini bisa kita simpulkan zodiak cowok yang merasa paling ganteng bila berada di dekat pasangan adalah zodiak Scorpio, selanjutnya zodiak Aris, selanjutnya zodiak Taurus.